Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini, ada sebuah kabar dari polisi Leslar. Perhatikan persahabatan di disimak untuk kabar ini. Ini adalah sebuah kabar soal sedikit jiwuran di hari cari berita bersahabatnya, breaking news. Lesti Kejora ingin BBL jadi dokter, Rizky Billar punya harapan berbeda. Wow, masya Allah, banget ya! Doa Bunda Lesti Kejora nih, mudah-mudahan terkabul. BBL jadi dokter, kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh polisi Leslar Ucapan seorang ibu adalah salah satu dari doa, Pak Dokter L. Wow, masya Allah, banget ya! Yuk, sama-sama kita aminkan saja doa baik dari Bunda Lesti mudah-mudahan keinginannya BBL menjadi dokter terkabul amin kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan banyak sekali respon yang sangat luar biasa dari para fans ya ini dari akun Ririn Fadisa mengatakan di kolom komentar Aku ucap amin, paling kenceng, semoga keinginan doa-doa Bunda Lesti yang menginginkan Abang El jadi dokter terkabul Amin ya Allah, Masya Allah banget ya, tentunya langsung diaminkan aminkan tuh Oleh Farah Sahabat Leslar yang selalu mendoakan, mensupport, dan mendukung apapun yang dilakukan oleh idola kita ini Ada juga persahabat yang komentar lain diberikan dari akun Instagram Woodbolster yang suka gue mengatakan di kolom komentar, amin, bismillah, dokter L. Kalau yang berobat leslow low gratis tergratis ya, katanya tuh aduh, banget ya, masya Allah. Kita aminkan saja doa-doa baik, apalagi doa dari Bunda Lesti Kejora untuk BPL. Mudah-mudahan keinginannya menjadi dokter terkabul, amin. Kita lihat juga ke kabar berikutnya, ada kabar dari Indel Siar, pasal baca soal acara... Dangdut Akademi 5 di Indosiar yang akan segera hadir. Cinta pertama begitu menggoda, katanya tuh, wow, masya Allah banget ya, makin penasaran. Dengan juri-juri yang akan tentunya persahabatnya menjadi juri di acara tersebut. Mudah-mudahan Bunda Lesi Kejora menjadi juri di acara The Akademi 5. Kita lihat persahabat sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh akun Indosiar. The Academy hadir kembali, jangan lupa daftarkan diri kalian dan ikuti audisi online, segera di indosiar.academy5 Wow, Masya Allah banget ya Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan juga persahabatnya kita lihat dari akun score Journeyerscorely mengatakan jadi keinget di Akademi 1 di mana setiap malam selalu nungguin sang kejora perform. Katanya tuh, wow, Masya Allah banget ya. Rindu banget pastinya. Kita semua pasti keinget juga nih momen-momen di mana Buda Lesi kejora tampil setiap malam di acara dangdut Akademi 1. Dan Alhamdulillah menjadi sang juara. Kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari akun Instagram Purnama Iani mengatakan Bismillah. Semoga Dedek Lesti bisa jadi juri lagi Amin Yuk sama-sama kita kompak Mudah-mudahan Bunda Lesti Gejora Menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 Kita doakan yang terbaik dan support selalu untuk idola kita Berikutnya juga persahabat kabar special dari Bang Adlin ya Di ig pribadinya satu jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan Video bersama lintar Tepatnya ada di rumah Leslar Wow, sepertinya Adin Rambil lagi bersilaturahmi ke rumah Leslar ya Tentunya untuk kalian semua jangan head comment Kita tentunya harus selalu support saja untuk tim Leslar Bahwa kita fokus dengan satu tujuan Mendoakan mensupport karya-karya terbaik idola kita Jangan hujat salah sini Tentunya kita harus menjadi fans sejati yang baik untuk idola kita Dan untuk berikutnya juga perhatikan persahabatnya IG-nya Lintar Ini baru saja mengunggah sebuah postingan video terbaru ya ini tempat terbaru nih membuat kita semakin penasaran. Berada di manakah tim Leslar Entertainment saat ini? Kita lihat juga postingan Bang Lintar ini diunggah kembali oleh akun Family Anatkala Leslar 23. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Mereka lagi di mana nih katanya tuh? Persahabatiannya lagi di mana sih tim Leslar? Kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan. Yani dari akun Instagram Ethan mengatakan di kolom komentar, iya ya. Lagi di mana aku juga penasaran katanya itu. Wow. Ada juga menanggapi komentar di sini ada komentar di akun Widiani. Kayaknya di rumahnya Haris katanya itu persahabat ya. Ada juga komentar dari akun Lestian nih mengatakan mengatakan dimana kak, tapi Baby dan Lesti nggak ikut cuma Kak bilar aja. Wow, di Makassar katanya persahabat ya, bakal ada sesuatu kah ke atau kejutan kah yang akan diberikan? Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar terbaru selanjutnya dari tim dan tentunya idola kesayangan. Jangan tetap stay lupa subscribe channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini bagi tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.